oke okay, teman-teman bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa uh, lagi dengan saya di sini di Alkulam Jaya teman-teman uh, kali ini di Alkulam Jaya kedatangan tamu-tamu terhormat ini timnya Alkulam Jaya dan studio 46 uh, kami kali ini akan membahas tentang podcast podcast itu kalau di tambahin bos wah ini ini ini alat-alat podcastnya sudah dimainkan sama bos John ini <laughs> terima kasih bos John <laughs> enak bos ya bagus, bagus ya eh, podcast itu kalau di Wikipedia itu adalah siaran siaran eh, siniar istilahnya siniar atau siaran non streaming artinya harus didownload dulu istilah aslinya di podcast seperti itu cuma di kenyataan sehari-hari podcast itu sudah marak eh, sama seperti di youtube-youtube seperti itu uh, ialah siaran uh, umumnya bincang-bincang tapi intinya podcast itu kan suara yang direkam kemudian bisa di non-streaming seperti itu nah uh, untuk podcast itu terutama podcast di youtube sebetulnya komponennya cukup uh, sederhana sekali teman-teman yang penting teman-teman punya kamera upload youtube sudah bisa uh, dikatakan podcast seperti itu sama seperti yang saya apa yang saya punya ini adalah mikrofon e, kalau podcastnya dua orang minimal tanya jawab seperti itu apa e, itu teman-teman bisa menggunakan mikrofon yang wireless seperti ini ada kok yang mic nya dua penerimanya satu itu ada atau yang pakai kabel atau HP saja sudah cukup. Itu yang pertama harus punya kamera dulu, yang kedua mikrofon, uh, yang ketiga untuk apa? Kalau di YouTube itu ada yang namanya green screen seperti ini, cuma kayaknya ini kurang bagus. Screen screennya uh, ada green screen yang lebih bagus dari ini. Memang gandengannya alat ini, alat yang ada di samping ini, cuma sama teman saya tidak dibawa seperti ini. Nah, ini. Uh, Green, green screen yang gandengannya dengan ini, ini apa nih namanya bos? Lighting. Lighting bos ya. Ah yeah. nah, ini lighting teman-teman. Nah ini ada ada tripodnya juga ini. Oh hebat yes. ini. Terus kalau alam jaya belum punya seperti ini. Ini punyanya studio 46 rekanan kerja dari alam Al jaya bosnya ini. Nah ini, nah ini. Ya. Yes. Yeah. <laughs> Mantap Al alam jaya. <laughs> lagi bos lagi bos. <laughs> <thehootBEK estadah> ini sebelum podcast teman <diaıt> ini pod sebelum melaksanakan podcast ini ngopi-ngopi dulu. Kalau untuk hasil podcastnya nanti teman-teman bisa melihat di podcast Alkoholam Jaya eh, apa dengan tema perjalanan Alkoholam Jaya sampai sekarang dan Alham Jaya itu apa apa aja dan bagaimana seperti itu. Kameranya akan kami pakai teman-teman kamera DSLR. Ini tipe tipe apa Pak Yudi ini Pak Yudi ini. Ini bosnya Alkoholam Jaya juga ini. Se, ntar Pak Yudi pakai mikrofon Pak Yudi. Sini Pak Yudi, saya taruhkan di sini Pak Yudi ya. Yap. <coughs> <coughs> Jadi geli saya. <coughs> ya ini teman-teman yang akan dipakai untuk podcast nanti. Hmm. Tapi apa nih ya, Pak Yudi? Kamera Canon EOS 700D. Bus. Nih, sudah ya, saya, sudah ini sudah sudah ada, ada. Yang bagi dia. Auto focus. Auto focus, ya autofokus lensa fix Sakit. Hmm? Kit. Lensa kit oh lensa kit yeah. okay. nanti teman-teman untuk review alat-alatnya lebih lebih usul lebih detail mungkin nanti di video yang lain ini cuma secara umum itu pakai apa itu pak bawahnya itu ini gimbal gimbal sebenarnya kalau di podcast gak perlu gimbal gak apa-apa mungkin ya? Ya, karena apa? kamera enggak perlu berjalan ya, <coughs> still, ya? Still. still down tapi terus terang ini dengan adanya ini wajah-wajah teman-teman ini lebih-lebih-lebih soft kalau dimatikan oh, iya. saya harus buat atau harus beli, beli sepertinya harus beli beli berapa ini bos Saya hanya sedikit marketplace itu sekitar 160-an kalau enggak salah, salah. mode ya ya <laughs> udah rakyat 60 nggak sampai jual rumah <laughs> harus beli bos ya ya ya ya, ya, ya. Siap. satu tadi ada kamera yang kedua ada microphone Mikrofon bisa seperti ini, Bos ya. Nah, ini. Oke, mic clip-on wireless. Oke. Okay. Nah, Bos. Ini tentu taruh di HP-nya, Bos. Dan ini ini tentu taruh di sini. Ini saya beneng ya gitu, bos. <gimana Oke. <gimana <gimana oke, ini? ada mic ada pencahayaan teman-teman, seperti ini. Ini mungkin nanti akan dibahas juga. Satu berapa ini, bos Harganya, Mas, 160. 160 ya belia buat ya sih buat aja wes lebih lebih kiri tapi lebih tapi, tapi apa betul-betul uh, ini uh, wajah itu jadi soft gitu soft soft sekali padahal wajah saya jelek padahal <laughs> ini teman-teman pak uh, Yudi lagi setting-setting setting kamera -setting. uh, ya, Berarti untuk podcast itu hanya cukup, cukup itu bos ya? Ya hanya cukup kamera, lighting, screen screen kalau cukup itu saja, karena untuk podcast itu tidak perlu gimbal Karena nggak usah, ya perlu juga sih Tapi kebanyakan podcast itu nggak usah gimbal-gimbal Jadi kamera taruh sini, kalau memang ada dua, taruh kanan kiri Kalau cuma satu, taruh satu kamera, nanti beberapa jeda Taruh bos, ya, taruh bos, pindah ini bos, oke situ bos. Oh, yeah. ya. Jelaskan kalau untuk podcast itu yeah. cukup apa? ini ini yang punya studio 46 yang sudah banyak hasil karyanya, teman-teman yeah. coba gini kalau untuk podcast itu tidak perlu gimbal karena dia hanya taruh kamera kalau ada dua kamera taruh kanan dan kiri jadi nggak usah uh, gimbal kayaknya karena nggak perlu uh, apa namanya enggak perlu, iya. Enggak usah angle-angle uh, itu enggak, enggak begitu perlu. Jadi, hanya cukup kanan kiri ini satu. Iya, oh, ya. kalau satu kamera, ya enggak apa-apa. Nanti jeda taruh di sini, kemudian jeda pindah ke sana. Jadi, biar kelihatan variasi. Kalau hanya taruh di situ, sampai selesai, kurang menarik. Jadi, taruh sini, taruh sini. kita gitu aja. Kalau punya satu kamera, kalau punya dua lebih bagus lagi jadi ngeditnya itu enggak enggak perlu banyak-banyak enggak -banyak, perlu tenaga ataupun ketika pengambilannya ya pengambil aja begitu gitu aja menurut saya kalau untuk pengambilan podcast gitu Oke, itu ya. ya Oke kita persiapan dulu nih Oke teman teman itu saran dari uh, pemilik studio 46 kalau untuk podcast tak perlu ribet-ribet alatnya yang penting ada kamera dan mikrofonnya enak begitu teman-teman ya intinya pencahayaan juga kalau iso nya, ISO -nya. Setnya, eh, ini saja. Yudu, Oke, ini kembali, bos, kalau ini barusan saya coba rekam dengan iso nya tinggi 3200 ribu ya, terus bagaimana hasilnya seperti ini. Oh, itu sudah bagus ya. atau bagaimana? Dengan hmm. SP itu kamera? sudah saja ya. cukup sudah cukup ya. ya. ya bagus. Ya. Ya, Jadi gimana hasil gimbalnya? Gimbal ini pakai gimbal kan? Pakai oh, gimbal. Iya, hasilnya bagaimana uh, menggunakan gimbal lebih lebih meminimalisir ini, getaran, goncangan gitu. Iya, jadi ya? nah, banyak-banyak video ini kolaborasi dengan hmm. ya, ya. Siap. nanti saya bawa siswa-siswa saya yang betul betul betul betul ya, betul ya. saya ngambil ininya aja Pak Yudi oh, okay. itu mainannya Pak Yudi ini saya mainan yang kecil-kecil aja ah <laughs> Oke, okay, teman-teman. Ya, uh, demikianlah apa uh, ulasan alat-alat apa aja yang digunakan untuk podcast teman-teman seperti itu. Uh, untuk hasil podcastnya, kameranya, dan sebagainya, teman-teman nanti bisa dilihat di video berikutnya. Insya Allah, ya, ini kami mau menyiapkan dulu segala sesuatunya. Uh, apa setelah ini kami akan syuting? Dan ini akan dipisah videonya, oke teman-teman. Semoga yang sedikit dari kami ini bisa bermanfaat buat teman-teman dunia akhirat. Kita nanti lanjut di podcastnya al Jaya tentang perjalanan dan kisahnya al Jaya seperti apa. Oke, terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Hmm. Oke teman-teman, ini masang green screen. Ini saya taruh di bagian video belakang, bos. Siap, oh, memang soft ya kalau ya. kalau ini ya. ya, ya mas. Iya, ini iya. Oh, ya, mantap jiwa. Mantap. Oh, ya, orang ini. Ini dua, dua kayaknya saya 3 kali Ini setengah. mau lah ya. tidak mau berarti? tidak mau Mau mau apa tidak Enan gimana? Ini ya? Ikuti ini ini yang ini harus coba alat Bos ya? Uji coba alat ambil-ambil separuh berarti bos ya sip mantap jiwa oke lanjut bos